Sepanjang perjalanan cinta Lintangku Mengapa kau tinggalkan aku Dengan alasan yang tak jelas Apa aku pernah Jangan percalanan cintamu Kau puji aku setiap waktu